Selama ini jadi misteri, terungkap alasan Wijin dengan nikahi Giselle, ternyata penyebabnya karena hal ini. Gisella, Anastasia alias Giselle, sudah ketahui umum menjalin kasih dengan Wijin. Giselle sebelumnya bercerai dari ganjing Martin yang sudah memberikan satu orang anak. Pernikahan mereka yang semula terlihat baik ya, harus berakhir dengan perceraian. Kini melihat kedekatan Wijin dengan Diesel. Banyak yang menduga hubungan keduanya mungkin akan segera diresmikan. Walaupun hubungan keduanya belakangan ini kerap diumpuni dan dihujat warganet, namun keduanya masih tampil mesra. Apalagi Wijin pun sudah memperkenalkan Giselle kepada keluarganya. Menanggapi isu yang beredar, Wijin akhirnya buka suara. Dikutip dari kanal YouTube Indosiar dalam tayangan Hot Issue 23 Maret 2019, Vicky menganggapi kabar dirinya yang akan segera menikahi Selena Anastasia Mantan Agnes Moito mengungkapkan bahwa dirinya tak ingin terburu-buru. Ngaco siapa yang menikah dari mana? Iya aja baru dekat. Saya nggak mau kayak begitu cepet-cepet ngapain saya bukan orang seperti itu jelas Wijin ia mengakui bahwa keputusan menikah akan diambilnya jika ia sudah merasakan yakin dan mantap jadi saya orangnya kalau sudah mantap tap baru yuk ungkap Wijin pabaskat itu mengungkapkan bahwa ia dan Giselle saat ini memang dekat dan saling mengenal satu sama lain dengan lebih baik kita saling mengenal dekat kita lagi dekat ujar Wijin kedekatan Wijin dan Gisela pun sudah mendapatkan respon yang baik dari keluarga Wijin mengutip dari grid.id dalam berita sebelumnya diungkapkan bahwa keluarga udah nyaman maksudnya teman-teman mama nanyain anaknya dekat sama Gisela ya tanya saja sama anak-anaknya ya selama ini sofa far so Nggak ada masalah, ungkap izin saya ditemui di kawasan Tendian, Jakarta Selatan, Rabu 13 Maret 2019. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari kami.